Gempa bumi hari ini mengguncang kawasan Jailolo, Maluku dan sekitarnya pada 13.58 waktu Indonesia Barat. Selasa, 11 Januari 2022. Data BMKG menunjukkan gempa bumi tersebut berkekuatan magnitudo 4,8 skala Richter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG mencatat pusat gempa Jailolo tersebut berada pada titik koordinat datu 36 bintang utara dan 12.653 bujur timur dilansir dari BMKG pusat gempa berada di laut 78 km barat laut Jailolo BMKG juga mengingatkan agar masyarakat di Jailolo mewaspadai potensi gempa susulan menurut BMKG gempa Jailolo hari ini dirasakan skala 2-3 di Ternata